sebuah para tamu undangan, Suryo Mawan, ingkang botan sakit kaus pelatih kelas 12 ingkang tansah bawah tangki ini. Tunggatan, Suryo tamu undangan, ingkang tansah wiringku, ingkang raja. Mukiora rahayu selesai bola saling gusti, ingkang membawa ulasan asing. Sehubungan winantu saguming karaharja Karahayot Karena hiu, kepercayaan tuai tansah kasani hewan tuh dengan stuwayo. Ingkang banget berkibuh junjun semila atur angkempil kamardikan panjenengan sedoyo kala sawak sekejau agenipun binaraan pinarakan wonten menika bawiya Berwagan atur sumungguh kita maturaken raos puji syukur dumateng zat ingkang hakarya donya jagat sa isi nipun nun inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nugroho nikmat dumateng kawula telah manunggalan sedoyo sehingga kita saged makempal Sesarangan wonten ing menika majelis Wan dengan salah penting, aji corok Quran, sebo pertisahan santri PKL pondok pesantren Abis Serang pondok pesantren Langitan. Wan dengan salah penting, cara harjan, kinarjar kalibujangan, kalis Mugi mugi apakah balan kau loh dah manjangan sedoyo, wan dengan wan dengan pawian menigo. Es tu di Allah tetes makan balan Manfaat, maslahah fitni, waktu di akhirah. Amin ya Robbal Alamin. Tapi kita nabi <inação> agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ganti semua agami Islam alam kita kita rasulillah Amin amin ya rabbal Allahumma amin. Sagunging pora wuh tamu undangan kakung engkang satu budhatinur matat. Kaulah yang beri minatkan peranan ada di corow, dan kaulah aturakan menggah nonton tertib pun ada dan ing pawiyat menikah. Ada corow yang sudah menikah atur pambu kala cengaken ada corow yang kongko kali, enggih menikah ayat-ayat suci al-quran corow yang kongko tigo, enggih menikah atur atur pam utawi sambutan sambutan. Untuk ini sambutan yang sepindah diheningkan sambutan saking perwakilan santri PKL Pondok Pesantren Tapis Tanah Gondang. Kalau cengakan sambutan saking perwakilan PKL santri Pondok Pesantren Langitan. Kalau cengakan sambutan saking takmir Masjid Beitul Aziz. Dan kalau cengakan teman-teman adi corong kawan menggoskawan diheningkan Sabtu Tomo sabdo Buno. Utawi mau Idul Husana. Dan paripurnaing adi corong yang sambut sultan dalum sultan menikaw pemawa doa Hal dirim rahimahumullah Tanti singkat dengan bang semoga Adik jarum dari pawi yang menikau kita Tidakkan di usah suratul fatihah Tanti munajat muki-muki Adik jarum menikau membah lancar Tanti di durim Allah subhanahu wa ta'ala Ala halihin niyah Wa ala kulihin niyah Ala manawi nabihi Wa ala salafus salih Syekunillahi lana Walahumul fatihah Maturun nembah ikpan wun dikut atur Kalau Kalan jengahkan adi jura ikan mengokali pemawasan ayat-ayat suci Al-Quran ul-Tari Ikan kawasan dening Ustadz Imam Syafi'i, Dematen panjangkan ikan kasum manggar Bismillah. Yuri. Bersambung. Mau sekaligus kita bedakan bedakan, mungkin-mungkin itu tak sedikit manfaat untuk roka, khususnya buat teman-teman ikan maus. Lalu maferi buat teman-teman Amin amin ya rabbal alamin. Kita langsung akan teman-teman roda tadi langsung ada cara ikan angkotiku menikah sambutan sambutan. Untuk ini sambutan ikan sebida ingin menikah sambutan sakit perwakilan santri PKL Pondok pesantren Abis Serang Gondang. Kepada di bawah aturakan dinding panjang dengan Ibon Ustadz Mohi Sadewo, debat yang engkau kaji bahasa Mungkar Assalamualaikum warahmatullahi. في فتن التشريع شهر في الله وأشهد أن عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله pindah semoga kita gitu, akan teruskan puji syukur yang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sang sampun hari ini pinter-pinterkan iman dan taufik kita ya seorang mati pun, demanten kita sudah ya sehingga kita sangat mengemban konten uh, cara mengulur Quran. Tanti ucapan alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, salawat sholawat. Ami naami naami naami naami naami naami naami naami naami naami naami naami naami naami naami naami naami naami naami naami so ibu karena manfaatin lah proses pembinaan itu, konten desa terceh, ingat kau lo tak dan cuma hadirin ini, eh nggak terceh pada hari perorangan ini kau lo Pindah, oke, mohatan mudiki kaulah padengat turakan pinter-pinter berkaes. Spindah niko kaulan won akungin panu won. Dematang masyarakat mudiki kau silih si toritcol, biasa alitul itu nih pun. <hesitation> kau sul, kau sul kaus, matang, saipel pet, oke, mohani kau lagi, pak pahimin aja, Tulus, Pak Marlin, Pak Biret, dan Tabir Masjid dan sejauh, apapun, ikan daerah berkecimpung nge-panik, kalau lalu saya rencan lalu mungkin penuh buah ikan kalau saya rencan ikuti pun angsal saya meniki saya ketua, manfaat itu ke uh, yeah, para kastani pun dia, yeah. yeah. uh, uh, ini. Amin. Kali-kali, kalau mengaturkan nun akun ibuun pengampunan, dematan porosoi pemberatan, umum ibuun demater masyarakat memiliki kebeleh menawi, enten tidak lampah untawi ucapan-ucapan yang kira mengkenani sama tempat kelih, penggalih penjengan sedoyok kulo iwan agungi, panggungten sami sami khususnya dan caranya kebanyakan kebanyakan ye sesuai sami sami G, adalah nomor tiga Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, amin hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Atur nebahin panuan di pon atau ada. Sambutan selanjutnya pun, Sakin milikos Tamir masjid baitul Aziz yang berada di tuhakan dengan panjangan di pon, Papa Ustad berbentar. Jumatkan panjangan di pon waktu dalam sebuah sesaran kementikan kasih mereka Bapak Bini Sebuah, Suasa Sebuah, Dusun Sido Rejo Ingka menghormati demanteng Santri, Bota Yustad, Saking Salam Gundam, Bondok Yusantren Salam Gundam Ingka menghormati demanteng Ustad, Saking Bondok Langitan Tugan Ingka menghormati demanteng tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama Takmir masjid, takmir musola, sholat serta ten engkau samirawoh. Semindah untuk kita sarang-sarang langsung kita datang rasanya pun Allah subhanahu wa taala tidak menolak puluhan kendinan setyo tasik diparingi bintang-bintang kenikmatan seindah yakin pun sehingga waten ing sultan menikah sak ketempal waten masjid baitul nasis karena keadaan lebih jam bukan alangan setunggal setengah penolak begalipun salam salam kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli nyambut nilai nyambut sambutan Nah, buat DDI, matur semangat masyarakat dusun Sitorjo, Ekan Sampun, ikhlas Ekan Sampun Rela, ingin menikah ngamotan sepindah sebenda nuzi Quran, tapi kali perpisahan, konten ikun, ingin menikah santri sanan gundang, sangat santri langitan berantem keikhlasan dimateng sedantem masyarakat disuruh si terjejah sakit terlaksana hingga menikah niat ikhun nusilul quran dan perbisaan apikali kalau maturus memanuhun dimateng santri-santri sanan gondang dan santri-santri saking kelangitan tuban ingkang sampun ikhlas tipun pasrai remaja ini pun Belajar Bermasyarakat Untuk disini Derejo Sepindah Maturus Bandung Tapi kali Gue pilih Wotan Yang kini tempat sholat binaraan Masjid baitul Aziz Musola al huda, Musola Al-Mubarak Musola Jabun Namini Sintai Sintai Al-Wadidah ini Lanmu soalikun Pak Mahrus Gue pilih wantan kelepatan Yang kini Tempat sewa binaraan So, gue abu rampen Yo biasanin itu Lain -e masaknya kadang ora, Kadang orang, ada -e, yang lupa Tidak aslin, yuk ngapun santri Tapi lain -e santri pun biasa Mangannya orang kaget sama salah mangan Sing biasanya kaget namun pergaul datang masyarakat, nih, Bu, sih, kaget. Tapi lah, masalah mangan, West, datang pergi, kok, kalau namanya ini US is istimewa, maksudnya maksudnya, maksudnya, ya, kalau kayak nanti, lakonis, pun biasalah, eh, masalah. Nanti, nongol, nanggung, sih, biasanya kaget, namun, seserabungan datang masyarakat, nih, Bu. Ke bengkel pun, setelah pun, karan tem niki mau, niki mau ke niku ku kanjeng nabi telung bahagia tapi telung keramat niku ku siji wonten malam gitu lah siji sing tadi ketahui kali lari-lari santri, ya mungkin biasa pun terang terdar jadi krono enak islam iso sukses iya kuih kusya Allah maksudnya makgur wong telur ngakus lima iso ngalahnya wong sehw Niku ku dahsyatnya yang buatan tapi Niku ku dikenali kalian umat islam maksudnya buatan populer nanti, ya? tapi dikauh kami kali suksesipun utawi karomah ikan paling kata belum judul Qur'an kemurunipun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 kehidupan pesantren. Jadi, nuzul Quran otawi, lain atul qadar, niku awu, entan ulama sing, dau mulai tanggal 7 sampai 10, enek sing malam pitulas, enek sing akhir 10 ramadhan, tawi seligur muga, lasing tiarani. Lailatul Qadar niku aslinya kan temburune Al-Qur'an. Jelas Lailatul Qadar temburune Al-Qur'an. Lah Al-Qur'an temburune tanggal 17. Lah berarti ini logika berarti nuzul Lailatul Qadar temburune wonten 17 niku enten pendapat niku wonten enten. Tapi enten ulama sing pendapat malam selikur sampai malam salikur. Lepramlo miko, niku mboten kenging tampil perbedaan maksudnya gih, sehingga tak keyakinan banten gih monggo, sing banten gih bater monggo, sehingga penting banten nyimpang sangkeng syariat Islam kan kalian taqwid, ibu Allah subhanahu wa taala jadi perbedaan kilap ini pun biasa teng pesantren bater kaget, sehingga kaget biasa teng Desa-desa -so, -so. ini kaget, kok kena ini kena istighlatan, kau santri, kelas santri-santri, sanan gundang pun makanan kokok balas nonton itu tadi kaget nonton iya, gitu. nih kok, pun bukan karena allah ber -ber kampung, niki pukul atas nama takbir masjid baitul aziz mantor sembah pun, bon, demater, santri, sanan gundang, santri triang, ditantukan, ikan sambon ikhlas, nyukani, pawasan bapakan agama islam lanjutkan pendidikan dan TVG TVG mushollah al Huda TVG al-mubarok TVG Masjid Badal Aziz dan TVG wali-wali Daini wali Daini wali wali dan TV ini pun Pak Malin mogi-mogi ilmu ingang penjendengan sampai akan datas ilmu ingang manfaat nafas menjing konten yang berkiamat Allahumma amin maka tentu allah berpilih sebagai Takmir bermati dan perangkat tak bermati jual warahmatullahi wabarakatuh. Natur nambahin panwu di buat natur agen. Haldirin nakhim kita launching agen pembangunan rutin laksana adi coro ika makos kawat. menikah sabtu toh, sabtu kono utawi mau tutur hasana. Ikan bateri kadewakan demi ibu, bapak ustadz Ahmad Priyogi. Pembangunan baca dengan ibu waktu lulusasiswa sanadi kependidikan kasumanga agen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Sholatulloh Wasalamuhu wa Habibina wa Safiina wa Kurroti An Yuniinah Josa bilangin Nagari, ingkang tuh ubon lagi pengasih tudi. Utaminipun ingkang wini dirwinisudo, mandegani telatah. Berigi, si terjo ingkang tangsang itu udah Gusti. Eh, poro, bapak-bapak takdir, masjid takdir musola, ingkang. Nah, tansah kita mulia agen Rencang-rencang santri langitan Bagi rencang-rencang santri Saking Pondokabin Gendang ingkang kita hormati para Bapak Poro Ibu Saku Poro ingkang Yang Tansah Sinaulah Rokmat Sohari Tepuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala e, Bagi rahayu Sohari Agusti kamu laksan mohasik soho minang tu sabungin karaharjan karahayor kabut jan berkalu jengang tansak kasariro doma dan pancinan sedoyo. Yang kambang ngebutin pulau nyumun semua aturan gempil kamar dengan pancinan sedoyo. atur, semoga kita sangat beraget puji syukur doma dan nge-salibun kang gusti kang agung jagad donya saestunipun nung inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring nugraha nikmat dhumateng kita sedaya kathah menika kita sami sakit makempal marbugal hak jawah dhereki kangge kawentenan sehat wal afiat lahir batin amin niki sehat amin de. Alhamdulillah berlalamin, sing sehat, bal afiat niku anugerah yang luar biasa lek sanjangnya di pulau. Ceritase si alih, sehat itu mahal, harganya. Mahal harganya niku Buat tidak sekedar diukur dengan finansial. Contoh mawon, Upami ngerti niki jenis sakit rabu panggilin canggih, niki tadi kan muar ya upami terus moro moro utuni sakit terus botol sakit Riki gelo neni kok mau dijual duit 1 juta ngopar lah nikuloh sing niku sing tak ternilai harganya niku dalam karan ngotong-ngotong niku <truh> Allahumma <truh> salli wa salli wa salli wa salli wa salli Kulau nanti jagongan kali pak dokter Pak dokter teguh yang tahu Niku jantung Beliau dokter cerita Jantung Niku Jantungnya tiang si umure Nih ke atas 15 tahun ke atas Niku berdetak per menit Niku antara 60 sampai 100 kali sing Fungsi ini kemudian mengalirkan darah ke seluruh anggota tubuh Terus kemudian nyerot darah maling setelah dibersihkan di oksigen ngoten. ini ngotong Di keluar rumah ini kalau mendapatkan dinepatin itu yang bangun So ngoten ngotong -ngote itu Tapi kalau mirip Terus Sanjang niku Ini upangi kok jantung ini ku tet Betul usah sui sih kita mau kintan niku mungkin niku karena niku wau. lek niku lek. Lek. Lek. Lek. padahal jantung niku, oh jantung niku kan berarti kan anugerah yang luar biasa. Jadi coba sangat kita Pernahkah jenengan-jenengan Nopo tamu si tujuannya Niku jaluk bayarane gusti Allah bukari jantung, bagian dia. Lain tugasnya buat PR, dikuh kasih antar. Dikuh kok, dikuh mungkin speedometer, ngecek speedometer. Tur kok sampai bayarnya sahulan niki kaset Niku mungkin diperingatkan endang bayar.